Bukanlah pria sempurna yang ada Di dalam setiap mimpimu Namun kau mampu hadapi semua egoku Hanya kamu yang bisa melengkapi hidupku Dan buah hati kita bersama selamanya Melihat mereka tumbuh dewasa bahagia Terima kasih.